Tendung, tendung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak sekalian kita dulu apakah suara dan gambar saya cukup jelas bagi anda semua sambil saya sapa yang sudah masuk, Pak Reva, Bu Afan Yusra atau Pak Afan Yusra ini Bu Nilam, Barudhyono, Waalaikumsalam, Wb. Bu Nadia, Waalaikumsalam, Wb. Hmm. Uh, saya cek lagi kawan-kawan apakah gambar saya dan suara saya sudah cukup jelas bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya lanjutkan. Uh, cek. Ada yang terkenan untuk menjawab? Apakah gambar dan suara saya cukup jelas? Bapak Ibu. Sip, baik, terima kasih. Bapak Ibu, e, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga pertemuan kita hari ini benar-benar diberkahi sama Allah. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Diri da'ilah oleh sahabat ar-di Rasulullah ala hadhim i'akullin al Min al fatihah Billah r r wa Rabbana Rabbana Rabbana Rabbana ربنا اجعلنا للمتقين إماماً وربنا حسنا ذلك ربي هم لي من الصالحين ربي فمنك المستقيم ربنا آتينا من لدنا غراماً هي لنا من أمرنا عاجلاً ربنا استر لنا نورنا فينا أينا قال للشيء ولي ربنا آتينا في الدنيا حسناً وآخرة حسناً Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa warahmatullahi Baik Alhamdulillah, selesai Bapak-Ibu sekalian eh, Terima kasih atas kehadirannya Malam ini kita punya topik eh, spesial Bapak-Ibu Yaitu judulnya Tentang Mengapa keluarga milenial Keluarga zaman sekarang ini Harus menjadi praktisi Happy Parenting judulnya itu mengapa keluarga milenial harus menjadi praktisi happy parenting nanti anda akan ketemu jawabannya bahwa itu semua untuk mengatasi wabah global depresi dan pencerasan pada anak dan remaja Bapak Ibu uh, beberapa uh, setahun yang lalu bulan Juli saya mengikuti sebuah acara di uh, International Positif, Psychology Association mereka sedang mengadakan Six Work Congress Jadi Kongres Dunia keenam untuk psikologi kebahagiaan uh, di Melbourne waktu itu. Nah, saya ketemu seorang pembicara, seorang profesor psikologi di New York University, yang terus terang membuat saya agak shock. Ya. Uh, jadi, beliau... Di sebuah konvensi tentang psikologi kebahagiaan, beliau menyampaikan fakta-fakta yang bikin orang jadi tidak bahagia. Jadi beliau minta izin bahwa uh, mengupdate hasil penelitian beliau uh, bahwa angka bunuh diri tertinggi dalam 40 tahun terakhir tahun 2015 pada waktu itu pada waktu penelitiannya itu uh, terjadi pada remaja, Ibu. Jadi ini Tahun 2012 itu terjadi bunuh diri yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir Terutama pada remaja putri Beliau menyampaikan itu terjadi pada remaja putri di usia 10-14 tahun Terutama yang paling banyak Itu ada statistiknya meningkat 151% Dari tahun 2001 ke 2010 Kenapa? Kata beliau karena ini terjadi karena media sosial telah menjadi sebuah kebiasaan anak-anak remaja. Jadi dimulai tahun 2009 ketika uh, Facebook bikin uh, features like and unlike. Dan ketika itu uh, media sosial udah ada di HP-nya anak-anak kita. Ini ada ilustrasi ya Pak Ibu. Ketika anak-anak uh, remaja itu upload, di Instagram dia ada gambarnya, nanti akan ada banyak komentar, oh my God, so beautiful, you are so awesome. Gitu. Ada banyak komentar positif, tiba-tiba ada -tiba. yang ngomong negatif, satu aja. Can you make your ears bigger? Gitu. Jadi dibully dikit gitu, itu bisa bikin remaja yang nangis. Ada beberapa, beberapa yang apa, merasa sangat sakit hati, bahkan beberapa ada yang berdiri gara-gara itu. Jadi e, situasinya sangat serius sebenarnya Bahkan e, seorang wartawan investigasi di Inggris Beliau mengatakan bukan hanya pada anak-anak itu jalan depresi dan kecemasan meningkat drastis bahkan nampak Tapi juga pada orang dewasa Dia katakan bahwa di Amerika itu 20% orang dewasanya terjangkit wabah global, yaitu depresi dan kecemasan. 20% warga Amerika itu artinya 70 juta orang. Dan itu 10 kali lipat lebih tinggi dibanding yang tertular COVID-19 di Amerika. Padahal COVID-19 di Amerika itu sangat tinggi, 7 juta orang yang kena. Indonesia berapa? 300 ribu, dah, sekitar segituan. Dengan jumlah penduduk yang ya, ya beda, tapi nggak jauh-jauh beda. Itu Amerika 7 juta yang kena, tapi itu juta itu masih dua persen, cuma dua persen. Sementara depresi dan kecemasan itu mencapai 20 persen atau 10 kali lipatnya. Kenapa ini terjadi? Dia katakan karena kita ini telah lost connection, telah mengalami uh, putus hubungan putus hubungan pada apa, dia sebenarnya ada 9 macam lost connection nah, satu sejaranya adalah kita ini semakin banyak hiburan, semakin terhubung secara media sosial, tapi nyatanya kita semakin bersebihan, kita semakin lost connection dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita terakhir beberapa minggu yang lalu saya nonton film di Netflix judulnya The Social Media sosial dilema sosial dilema dilema sosial kenapa intinya di situ dikatakan bahwa kita mengalami uh, dilema besar dalam uh, masyarakat saat ini kenapa karena makin populernya media sosial tapi semakin itu membuat kita jadi downgrading jadi sebagai manusia itu mengalami downgrade penurunan drastis Facebook itu apa ya, Bu? Pemakainya 2 miliar orang. 2 miliar orang, bayangin. Itu 2/7-nya penduduk manusia, penduduk, penduduk bumi ya. Penduduk bumi dua 7 itu penduduk Facebook. Negara terbesar di dunia ya, Cina aja 1,4 miliar dia, ya, tapi dua miliar Facebook. Dan itu apa ya, Bu? Mempengaruhi kehidupan kita secara drastis. Apa pengaruhnya disimpulkan di film itu di mana dia wawancara para ahli bahwa sosial media, games atau aplikasi-aplikasi di HP kita ini didesain untuk membuat kita kecanduan. Jadi ada ratusan dokter di Silicon Valley, tempat perusahaan teknologi itu yang, yang sedang berpikir keras Bagaimana aplikasi yang mereka bikin itu bikin anda kecanduan, bikin anda sangat lama. Jadi Instagram itu ada ada belasan kali hmm. e, dokter di bidang psikologi untuk membuat bagaimana orang itu kalau udah masuk Instagram tidak keluar keluar itu. Facebook juga begitu, Google juga begitu, dan yang lain-lain terusan -lain. game yang utama. Ini disebut dengan attention economy. Jadi sebuah ekonomi yang dibangun berdasarkan berapa lama Anda pegang HP Anda berapa lama Anda buka aplikasi Anda semakin lama di situ maka harga aplikasi itu makin mahal karena iklannya akan semakin banyak jadi kalau Anda lihatnya gratis ya andalah produk produknya dia kenapa? karena semakin lama lihat di situ, semakin gede pendapatan dia dari iklan dan yang saya sebutkan ini adalah orang-orang yang dulunya mantan aktivis atau orang-orang utama yang mem membuat desain seperti itu. Desain sebuah aplikasi yang bikin kita kecanduan. Tapi lama-lama orang-orang ini tobat, begitu ya, terus keluar dari perusahaannya, ada dari Youtube, ada dari Firefox, ada, ada dari Google. Mereka ini keluar, kenapa? Karena mereka sadar apa yang mereka bikin itu telah membuat puluhan ratusan juta, bahkan miliar manusia. Jadi, kecanduan sama aplikasi mereka, entah itu Google, entah itu Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dia bilang bahwa apa yang kami desain ini telah membuat perilaku manusia jadi balikan. balikkan, "the floor of human behavior." Jadi, kayak menjogir balikkan perilaku kita. Dan mereka merasa bersalah untuk itu. Salah, salah satunya uh, ini Azaraskin dari... Oh, Firefox and Mozilla dan ini saingannya uh, Internet Explorer atau Safari ini browser Firefox ini apa ya? Lalu ada lagi yang toko utamanya toko utamanya namanya Tristan Harris. Tristan Harris ini dulu kerja lulusan Stanford S1 sama S2-nya, lalu kerja di Google. Di mana tugas utamanya dia adalah mendesain bagaimana uh, orang kecanduan sama pertanyaan Google tapi kalau udah masuk ke Google itu jadi bikin disitu terus YouTube udah masuk YouTube gak keluar-keluar kan akan terus. YouTube kan produknya Google ya? dan dia bilang gak hanya itu gak hanya bikin orang kecanduan tapi juga produk-produk itu telah bikin kita, terutama anak-anak kita itu kemakan oleh fake news atau hoax dan dia bilang hoax itu menyebar enam kali lebih cepat Dibanding berita yang benar, kenapa ya? Karena lebih menarik, lebih bombastis, lebih merangsang ekonu, e, emosi kita. Sementara kalau berita yang benar itu biasa saja, tapi kalau berita bohong biasanya itu akan memicu emosi kita, so, ya kita akan mendorong untuk menyebarluaskan dengan enam kali lebih cepat. Ada lagi yang dari YouTube ini dia bilang itu meningkatkan polarisasi di masyarakat. Kenapa disebut dengan eco chamber effect? mana Kita ini didesain begitu anda lihat apa namanya rekomendasinya Facebook atau YouTube atau Instagram Kan akan semakin uh, dibikin fanatik dengan apa yang anda yakini Karena anda akan dikumpulkan dengan orang-orang terjenis -orang akan dikasih pita berita yang mengkonfirmasi apa yang udah anda yakini Jadi kalau anda sudah memilih presiden A di sentra misalnya di Amerika atau di Indonesia, Indonesia waktu itu ada Gilbert juga anda udah milik Trump nanti anda akan dikasih semua berita yang mendukung keyakinan anda itu bahwa memang Trump itu bagus dan memang musuhnya itu jelek bahkan musuhnya itu jahat menjijikkan itu pasingan itu gitu anda akan dikumpulkan dengan orang-orang yang semacam anda sementara kalau anda memilih lawannya Trump misalnya siapa waktu itu Hillary gitu maka Anda akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mengkonfirmasi keyakinan Anda itu. Jadi makin lama orang itu makin keras, makin makin ekstrim dengan keyakinan dia, dengan pendapat dia. Terjadi namanya polarisasi. Intinya, uh, Jason Harris menyimpulkan bahwa ini checkmate on humanity. Seperti skagmati untuk manusiaan apa tadi yang telah kita lahirkan adalah menjadi monster yang kemudian membuat manusia jadi miliaran orang jadi mengalami disebut dengan tujuh hantu medsos ya saya sebut biar terlalu ekstrim tujuh dampak media sosial yang itu kesimpulannya adalah bikin human downgrading menjadikan manusia mengalami downgrade laptop diupdate HP-nya tiap tahun di tapi kemanusiaan kita di-downgrade gara cara ini semua. Apa tujuh dampak negatif sosial yang bikin kita jadi downgrading sebagai manusia? Dia sebut ada tujuh. Yang pertama, bikin kita kecanduan. Jadi, uh, addiction. Kenapa begitu? Ya memang dibikin begitu. Ada namanya gamification. Itu teknik untuk bikin orang jadi kecanduan dengan game atau aplikasi. Yang kedua, distraction kita jadi terdistraksi, Anda uh, sering nggak? Anda lagi kerja di apa? Di project Anda atau nulis, tiba-tiba Anda jadi lihat YouTube, Anda jadi browsing, maksudnya 10 jam, tiba-tiba nggak tiba kerasa Anda browsing YouTube. Atau Anda browsing Facebook, atau browsing Instagram, tiba-tiba udah berlalu setengah jam aja. Jadi Anda jadi terdistraksi dari apa yang Anda sedang lakukan, hal penting yang sedang Anda lakukan. Yang ketiga, anehnya, ini membuat kita jadi terisolasi, Bapak Ibu. Jadi ada penelitian oleh proses juratuan HAI tadi itu bahwa semakin orang itu eh, aktif di media sosial, dia semakin merasa terisolasi dari dunia luar. Aneh kan? Ya? Jadi semakin dia punya banyak waktu di media sosial, dia semakin merasa kesepian. Itu udah, udah sangat populer apa eh, penelitiannya. Akhirnya University of Pennsylvania ngasih ngasih resep kalau anda nggak kepingin jadi semakin kesepian atau bahasa uh, depresi atau cemas atau isolation ini, batasi penggunaan media sosial. Iya, medsos maksimal 10 menit. Jadi Facebook 10 menit, Instagram 10 menit, YouTube 10 menit, anda banyak berapa? Twitter sepuluh menit, maksimal 10 menit. Nah, lebih dari itu anda akan terserap ke situ, jadi kecanduan, terdistraksi, tapi isolasi yang keempat, sudah saya sebutkan tadi, polarisasi. Orang semakin dikelompokkan dengan yang setipe dengan dia, akhirnya makin lama, makin keras dengan pendapatnya. Kenapa? Ya, karena kumpul dengan orang sejenis. Tidak pernah silaturahim gagasan dengan orang yang berbeda pendapat. Dan itu bisa sangat terbaik buat masyarakat. Dan dia bilang, terus efek jangka panjangnya apa? Dia bilang civil war, perang saudara. Jadi ini memang bisa sangat gawat, apa ya Bu? Yang kelima namanya social comparison Kita jadi sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain Jadi ada seorang kawan, apa ya Bu? Berantem sama pasangannya Gara-gara pasangannya itu lihat kok kondisi teman-teman se-alumni se Teman-teman dia yang sedang reuni itu Jauh lebih baik di media sosial mereka dibanding kondisi dia Akhirnya dia jadi sangat marah dengan pasangan dia, kenapa kok nah seperti ini, sebenarnya teman-teman ini sangat baik kondisinya Namanya social comparison, juga, Pak Ibu? dan by the way my friend, social comparison is one of predictors of suicide jadi, suka banding-bandingkan sosial, itu salah satu penyebab utama penghubung diri. Jadi, eh, pokoknya bahaya lah social comparison itu. Saya bisa ngomong panjang lebar tentang ini. Janganlah Stephen Covey bilang, don't compare, just don't. It's really dangerous. Jangan. Masalahnya, kita suka bandingkan diri kita dengan teman kita di Facebook. Padahal ketika orang-orang di status di Facebook, atau pasang gambar di Instagram, itu dia pasang kondisi ideal dia. Ketika dia sedang cantik-cantiknya, ketika dia sedang jalan-jalan ke luar negeri, ketika sedang dia sedang beli barang baru. Apakah kayak begitu terus tiap hari? Sebenarnya enggak. Sebenarnya di Bali itu dia, dia punya masalah sendiri. Struggle juga dengan hidupnya. Yang mungkin enggak, enggak dilihatkan di Facebook. Di Instagram. Sementara Anda, membandingkan ke kelemahan Anda dengan kelebihan orang yang di temen di Instagram atau Facebook itu, Anda sedang membandingkan saat-saat terburuk hidup Anda dengan saat-saat terbaik hidup mereka. Padahal kan nyatanya, mereka juga punya saat-saat saat-saat hidupnya buruk itu. tapi kan nggak di-upload di Instagram. Ya. Nah, itulah bahayanya apa, Ibu? Kalau kita sukanya social comparison di media sosial. Yang ke tadi sudah sangat cerah berita bohong menyebar sangat tepat di media sosial. Oh. Dan yang fake news ya. Yang ketujuh adalah fake image. Jadi kita memproduksi kesan palsu tentang diri kita. Jadi kita, ya itulah. Kita pak. Image kita yang terbaik di media sosial, padahal keseharian kita nggak sebaik itu. Akhirnya menimbulkan kesan palsu, seakan-akan kita ini hebat, cantik, sayang, nyaman terus hidupnya, keluarganya ideal terus. Padahal anda, mungkin anda foto ketika anda sedang berlibur, dengan keluarga. Nah, akan seakan-akan mengesankan kita ini kondisinya sakit mawa darwarma selamanya. Padahal kan. Di luar momen-momen itu mungkin juga kadang-kadang berantem, kadang-kadang tidak harmonis. Jadi timbul fake image. Dan parahnya adalah teman kita bandingkan kondisi keluarga dia dengan kondisi keluarga kita ketika kita setelah foto gitu Aduh, enak ya teman saya, ini keluarganya ideal, lagi jalan-jalan ke mana. Gitu. mati keluarganya oke, cuma sementara keluarga saya bermasalah. Pasal kenyataannya enggak juga lah, Mbak Ibu. Dia hanya itu ketika sedang dalam kondisi logisnya ideal, sehari harinya sama aja mirip ini dengan kita. So inilah tujuh dampak medsos yang itu bikin kita jadi kritik sebagai umat manusia. kesimpulannya bapak ibu di keynote speaker di acara di Melbourne itu, di acara positif psikologi itu presiden Mark mantan Presiden Asosiasi Psikolog Amerika Profesor Martin Seligman sekaligus juga Bapak Psikologi Kebahagiaan yang melahirkan ilmu psikologi kebahagiaan ini mengatakan bahwa sekian puluh penelitian membuktikan bahwa kita ini dalam segala bidang sedang maju besar dalam teknologi maju besar dalam kesejahteraan maju besar dan dalam hal uh, kesehatan masyarakat maju besar tapi kita sedang dalam kondisi merosot drastis dalam hal kesehatan mental. Jadi satu-satunya bidang di mana umat manusia beradaban generis dan turun drastis adalah dalam hal kesehatan mental. Justru di tengah makin banyaknya hiburan. Ada ya? Kita semakin banyak hiburan, tapi semakin banyak depresi. Semakin sering terhubung di media sosial, semakin bahasa kesepian. Suara so, Ibu, kesimpulannya dengan kondisi seperti itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menangkal wabah global depression dan kecemasan ini? Nah, saya akan sampaikan tiga hal, Bapak Ibu, tiga hal saja sementara ini, yang Insyaallah kalau anda lakukan ini akan membuat dampak besar dalam hidup anda, untuk keluarga anda terutama, untuk anak-anak anda terutama. Yang pertama. Jauhkan hubungan yang kuat dan menyenangkan dengan anak-anak kita. Jangan sampai kita lost connection. Hati-hati. Lost connection bikin rumah tangga berantakan, Abayu. Saya, Alhamdulillah, akhir-akhir ini makin dekat sama anak-anak saya. jadi Karena beberapa teman saya, beberapa orang, malah semakin menjauh dari keluarganya justru ketika lockdown begini. Jadi malah makin sering berantem, malah makin sering salah paham. Karena makin bosan satu sama lain. Saya alhamdulillah makin lama makin dekat. Dengan anak-anak. Kenapa saya sadar, Bapak Ibu, salah satu yang bisa menyelamatkan wabah global, dari wabah global depresi, kecemasan ini adalah kalau kita hubungan kita sangat dekat satu sama lain. Saya kasih hasil penelitian lain, Bapak Ibu. Yaitu dari... John Goodman saya, saya beberapa tahun yang lalu mengikuti sebuah training di Florida, di Amerika di mana adalah salah satu pakar paling dihormati di bidang marriage and relationship namanya John Goodman dan istrinya Julie Goodman Beliau telah dalam menitik 3.000 pasangan selama 33 tahun di laboratorium cinta dia Love Labia, di University of Washington di Seattle dan beliau bilang saya telah meneliti 3.000 30 pasangan selama 30 tahun, beberapa pasangan saya teliti dari pengantin baru sampai menikah selama 30 tahun dan saya menemukan fenomena yang sangat ganjil apa itu ada orang, pas suami istri yang dia itu seperti baik-baik saja pernikahannya Bahkan di masyarakat dia dikenal sebagai pasangan ideal sering tampil berdua saat acara-acara penting. -acara. Loh, tiba-tiba mereka ini bercerai pada tahun ke-16 sampai tahun ke-22 pernikahan mereka. Aneh kan? Sampai belas tahun tidak ada masalah, kayaknya tiba-tiba tahun ke-16, antara sampai ke tiba-tiba mereka bercerai. Luar apa ini. Akhirnya beliau teliti, dia kali data-datanya itu ada ribuan aset rekaman dan dengan 3000 pasangan itu dan beliau menemukan apa Ibu penyebab utamanya adalah dia sebut dengan emotional disconnection. Jadi rupanya pasangan-pasangan yang tiba-tiba bercerai tahun belas ini mereka sudah sejak lama mengalami putus hubungan emosi dengan pasangan. Jadi mereka masih makan bersama, masih tidur bareng, bahkan masih berhubungan suami istri. Tapi entah bagaimana, kedekatan emosi mereka itu sedikit-sedikit tergedokopi. Sampai akhirnya terakumulasi, nggak kuat lagi, tahun ke-16 mereka berhasil. Kenapa kalau menunggu 16 tahun biasanya, Bapak ya Bu? Nggak betahnya itu sudah sejak 9 tahun, 7-9 tahun sejak mereka post connection itu, tapi mereka nggak memutuskan bercerai, biasanya nunggu anak-anak besar, nunggu anak-anak udah cukup gede. untuk mereka bisa bisa Jadi hati-hati apa ya, loss connection ini bisa bahaya, baik untuk pernikahan maupun untuk parenting. Ya. So tips pertama adalah jadilah hubungan yang kuat dan menyenangkan anak-anak anda, tentu saja dengan istri dan suami anda atau suami anda. Yang kedua ini resep dari Jonathan Haid dia bilang, jangan terlalu memproteksi anak. Jangan menjadi helikopter parent. Itu ada gambarnya helikopter parent. Di mana anak baru butuh dikit masuk bisa, kayak, eh, helikopter itu harus ngirim apa yang dia butuhkan seakan-akan anak itu apa tidak boleh kekurangan apapun di depan kita atau mengalami hal negatif apapun kita jadi kayak orang tua yang naik helikopter yang belum apa, ada apapun sekecil apapun kita langsung berusaha membantu anak kita, Nah, itu berbahaya. Ini sampai ada gambarnya ini ada tadi dibungkus sebagai apa bubble wrap <laughs> saya takutnya orang tua kalau anaknya terbentur atau terluka gitu ya, lah ini nggak boleh. Pak. Kenapa? Nah ini ada alasannya. Boleh contohkan begini, zaman dulu ini tempat bermainnya. Ya ini memang berbahaya. Teman-teman zaman dulu sangat berbahaya karena terlalu tinggi, ya too dangerous. Tapi juga jangan sampai kayak begini. Nah kalau ini terlalu terlalu aman sehingga nggak ada resiko sama sekali. Nah ini sebenarnya kurang kurang baik untuk perkembangan anak. Nah yang, yang baik bagaimana? Dia yang seperti ini, just right, ya. Jadi ya nggak terlalu tinggi sehingga jatuh bisa mati, tapi ya nggak terlalu aman kayak tadi itu. Dibikin kayak begini supaya apa? Supaya ada resikonya. Supaya kalau jatuh itu ya berdarah, tadi kan nggak sampai berbahaya, nggak sampai patah tulang. Ya. Jadi kid need a little bit of risk. Jadi anak-anak itu butuh resiko. Ya cukup bahasa sedikit resiko Jangan terlalu berat Tapi juga tidak jangan, jangan, ada resiko sama sekali Kenapa kok begitu? Dia bilang Ya karena berbahaya Kalau bikin anak kita itu Terlalu terproteksi Kita perlu bikin Anak kita itu anti-fragile Kata beliau Apa anti-fragile itu? Nah Bapak Ibu saya mungkin Tujukan pada Ini punya Sebentar dari ya. Ini, kalau saya banting, apa baik, Bu. Dia pecah, namanya fragile atau rapuh. Nah, ini kelas pecah. Nah, kalau HP saya, mungkin kalau HP tidak ya, ee, besi mungkin ya. Saya nanti mana besi saya? Kalau saya punya besi, ya Bu. Saya banting, dia nggak, dia nggak patah, dia nggak pecah. Berarti apa itu? Anti fragile bukan? Itu hanya resilience. Ya, kuat begitu saja. Anti-regal itu more than resilience. Dia lebih dari itu. Maksudnya apa, Pak? Dimana kalau dibanting, dia bukan hanya tidak pecah, dia malah makin kuat. Apa sesuatu yang kalau dibanting atau dikasih tekanan, dia malah makin kuat? Tentunya bukan bukan berlian bukan, bukan besi, bukan baja. Kalau mereka cuma dipanti, ya kuat. Tapi gak, bukan makin kuat. Apa yang dipanti makin kuat? Ternyata apa yang punya begitu itu adalah manusia. Tulang kita, misalnya. Tulang kita itu apa? Kalau Anda tulang sama otot, ya, Anda latihan beban. Lalu kemudian Anda kasih beban yang berat. Dia akan mengalami uh, microburst. Jadi ototnya itu akan mengalami pecah. Di level mikro sehingga sakit semua padanya. Tapi tiga hari kemudian dia akan bikin otot yang lebih kuat. Tulang kita juga begitu. Begitu anda kasih tekanan, dia akan makin padat sehingga enggak osteoporosis. Imun sistem kita juga begitu. Sistem kekebalan tubuh kita. Makanya ada, ada vaksin itu kan? Vaksin itu kan sebenarnya virus yang dilemahkan sehingga bikin Tubuh itu begitu kasi virus tapi yang versi lemah, dia akan melakukan perlawanan. Dan begitu dia berhasil mengalahkan virus ini, maka dia akan menjadi lebih kuat imunitasnya. Sehingga ketika virus beneran yang yang beneran datang, dia sudah cukup kuat untuk mengatasi virus itu. Itu cara kerja vaksin. Itu? Kenapa? Karena imun sistem kita, sistem kekebalan tubuh kita itu anti-fragile. Dia semakin ditekan, dia akan semakin lebih kuat. Dan ngomong-ngomong, anak-anak juga begitu, apa ya? Anak-anak itu semakin dia dapat ada resiko, ada tekanan, asal tidak bikin dia jadi celaka gitu aja, mati gitu ya. Maka dia akan semakin kuat. What doesn't kill you will make you stronger. Jadi apa yang sesuatu yang tidak akan membunuh anda itu, tadi akan membuat anda lebih kuat, ini namanya semua apa? begitu ya? Suara so, ibu, bahkan di zaman dulu orang-orang eh, itu dengan sengaja bikin dirinya anti -fregial. Misalnya Pak Orator zaman Yunani kuno itu ada namanya Demosthenes, dia itu eh, waktu kecilnya mengalami apa? Semacam cacil, begitu atau kalau ngomong itu gagap, gitu ya. Terus bagaimana dia mengatasi itu? Dia malah ngemut kerikil sambil ngomong, Jadi dia latihan ceramah sambil ngemut kerikil, atau kemudian dia running uh, lari kenceng sampai nafasnya tersengal-sengal. Dalam kondisi tersengal-sengal itu, lah dia kemudian bicara supaya apa ya, supaya dia ketika dalam kondisi normal dia bisa menjadi pembicara yang jauh lebih fasih. Jadi, latih dia, latihan, dia dalam kondisi yang lebih, lebih sulit supaya ketika kondisinya biasa, dia jauh lebih baik. Begitu juga para atlet olimpiade, atlet hari misalnya. Mereka akan dengan sengaja latihan di tempat yang tinggi, di gunung atau di tempat yang di daerah yang tinggi. Supaya apa? Supaya oksigennya tipis, sehingga kalau dalam kondisi oksigen yang minim itu dia bisa lari kenceng, maka paru parunya dia akan terbiasa untuk pakai oksigen yang, yang tipis. Sehingga ketika dia olimpiade di tempat yang normal, maka paru-parunya akan bekerja jauh lebih baik dan hampir semua aduk orang olimpiade orang-orang sukses bisnis itu pernah susah dan dia, dia jadi anti-fragile jadi semakin kuat karena itu kawan-kawan pesan keduanya adalah jangan terlalu proteksi anak-anak kita bikin mereka anti-fragile terakhir Bantulah anak-anak melatih social skill, melatih skill skill berhubungan antar antar manusia yang real, bukan lewat medsos ya. Bukan lewat medsos, tapi hubungan yang real, tetap mungkin begini, gimana itu akan mengasah social skill mereka. Dan jangan kasih medsos sampai usia 16 tahun. Ya kalau sekedar Youtube, game itu masih, masih oke, okay, tapi kalau medsos terutama yang bisa ada like and unlike-nya, yang membuat dia mengalami social comparison atau fake image, itu bisa berbahaya buat anak-anak. Ini saran dari Profesor Jonathan He. Jadi dalam BOMO 3, untuk membuat anak-anak Anda kebal dari wabah, depresi, dan kecemasan, lakukan tiga hal. Yang pertama, apa tadi? Yang pertama, apa tadi, Ibu? Jangan sampai lost connection dengan anak-anak Anda. Dengan pasangan Anda. Ini enggak terasa, Pak Ibu? Ya, Terjadinya pelan-pelan. Makin lama, makin males ngomong. Makin lama, makin enggak ada waktu untuk ngobrol-ngobrol. Lama-lama lost connection. Enggak nyambung hatinya. Pastikan hubungan Anda menyenangkan dan nyambung hatinya. Yang kedua, bikin anak-anak anda anti fragile. Jadi jangan terlalu diproteksi. Biarkan mereka mengalami kadang-kadang jatuh berdarah, kadang-kadang dia patah hati, kadang-kadang dia gagal, kadang-kadang nilainya jelek, kadang-kadang mulai sesuatu kemudian nggak berhasil. Itu sangat diperlukan untuk masa depan dia. Sehingga dia terlatih untuk mengalami, uh, menghandle musibah-musibah dalam hidup. Dan kita pasti mengalami, Bu. Memiliki bukan surga. Jadi mumpung belum mengalami yang berat, biarkan dia nisipin yang ringan-ringan. Nilainya jelek. Saya pernah saat SMA. ranking saya yang 47 dari 48 siswa. Nomor dua dari belakang. Saya mulai bisnis berkali-kali gagal, tapi bangkit lagi. Saya belum ketemu sisi saya ini, saya naksir 4 orang perempuan ditolak semua. baru naksir sekolah empat orang jadi ketika saya jadi saya jadi anti gitu. So apa ya Bu? jangan terlalu melindungi anak-anak Justru kalau anak, -anak. -anak sayang sama anak izinkan dia untuk struggle untuk berjuang, untuk gagal untuk patah hati, untuk kadang terluka, berdarah tidak masalah ya. malah penting itu ya. yang ketiga bantu anak-anak untuk memiliki sosial skill. Salah satu saya alasan saya memondokkan anak saya nomor dua. Nah, anak saya nomor dua ini sosial skillnya sangat minim ya. Jadi seringnya menyendiri di sekolahnya pun dia nggak, hampir nggak punya teman. Gurunya pun juga bingung oh, ngapain. Akhirnya malah saya datang dan dan sekarang pelan-pelan dia mulai berlatih di sosial skill. Nah karena ini penting Bapak Ibu, enggak hanya masalah uh, nilai yang bagus di sekolah, tapi sosial itu sangat penting dibanding nilai sekolah. So, tiga itu Bapak Ibu yang paling penting kalau Anda ingin uh, anak-anaknya jadi baik ya. Nah terus, Pak ada nggak Ada lagi yang perlu dilakukan oleh orang tua. Nah, inilah Bapak Ibu saya ingin Anda uh, menjadi praktisi happy parenting. Yang harus terang tiga tadi itu memang simpel, ya, tapi yang belum cukup. Ada banyak ilmu yang lain yang perlu Anda kuasai untuk menangkal wabah global depresi dan kecemasan. Ini bisa lebih parah loh Bu, dibanding corona. Corona paling sudah lagi vaksinnya vaksinnya ditemukan selesai. Tapi depresi dan kecemasan ini belum ada tanda-tanda yang akan menurun. Kenapa? Karena orang... Walaupun datang tahu vaksin yang saya sebutkan tadi itu jarang yang mau melakukan itu. Mereka sudah terlalu tenggelam dengan media sosial, gadget, dan lain-lain itu. Sehingga akhirnya dia terjebak di sini. Karena Jelantan Haid, awalnya saya temukan cuma di Amerika. Tapi belakangan sini saya lihat statistiknya di Kanada juga begitu, di Australia begitu, di Inggris begitu, dan rupanya banyak merambah ke negara-negara berkembang. Dan saya kira termasuk Indonesia. Kenapa? Ya, karena lifestyle kita ini mengikuti mereka. Dalam hal apa? Dalam hal memakai gadget, dalam hal memakai games, pakai media sosial. Pemakai Facebook terbaik, terbanyak salah satunya Indonesia. Yang mengakses Instagram paling sering, saatnya Indonesia. Yang paling lama konten YouTube, salah satunya Indonesia. Jadi, ya kita kurang lebih kayak mereka. Walaupun mungkin uh, surveinya belum ada, tapi saya pikir saya pernah bahas artikel di Kompas, 30% penduduk Indonesia itu in some extent mengalami gangguan jiwa. Ya, nggak selalu yang berat, tapi bu, sekedar stres, mungkin susah tidur, itu lebih dari 30%. Jadi ya, bu, saya sangat senangkan Anda menjadi happy parent, gitu. happy. Atau punya skill happy parenting untuk menghandle ini. Terus kenapa sih kalau kita perlu happy parenting? Satu dah saya jawab eh, pertanyaannya. Ya karena alasan tantangan zaman-zaman sekarang ini, kayak tadi itu. Dan itu jauh lebih berat dibanding zaman dulu. Ada orang protes zaman dulu itu Pak ya. Sebenarnya orang tua saya dulu itu anaknya sembilan Pak. nggak pakai ada acara seminar, kutus parenting, dan lain-lain mereka baik-baik saja, sebulan ya semuanya oke okay, temanu saya ini produk zaman dulu. Oh, iya, karena zaman dulu tantangannya nggak sejahat sekarang. Zaman dulu nggak ada medsos apa zaman dulu nggak ada HP yang dipegang jaswan klik anda bisa lihat segala hal di dunia ini dari yang baik sampai yang paling jelek. Sekarang ini apa ya? Kejahatan bisa sangat termotivasi terbuat jahat karena anda selalu bisa cari komunitas yang seperti itu di internet Bahkan cara bunuh diri, sepuluh cara bunuh diri, Anda bisa cari di internet Dengan cara yang paling paling tidak menyakitkan misalnya Jadi sekarang ini terkonsolidasi semua, orang-orang baik juga terkonsolidasi Sementara orang-orang yang juga terkonsolidasi dalam medsos itu Jadi tantangan yang seperti dulu kalau Anda gunakan resep zaman dulu untuk zaman sekarang, Mbak Ibu saya jamin, berhasil. Ibaratnya pakai vaksin zaman dulu untuk penyakit zaman sekarang. Vaksin influenza udah ditemukan. Tapi vaksinnya Corona, tapi kalau Corona Anda pakai vaksin flu, ya diketawain sama virusnya. Ya level gitu ya. Makanya harus dibikin vaksin-vaksin baru untuk penyakit-penyakit baru. Oke. Okay. Alasan pertama tantangan zaman karena parenting zaman sekarang jauh lebih berat dibanding zaman dulu. Di antaranya apa? Ini saya baca dari buku The Turning, saya bukunya ada di belakang saya ini. Halusan satunya. Sekarang ini angka perceraian sudah menyentuh lima puluh persen. Artinya pak kemungkinan anda menikah bercerai itu probability itu berjudi Benda yang berjudi apa probabilitasnya bisa jalan bisa bubar itu probability karena itu rumah keluarga yang gak punya ayah itu kalau di Amerika sana ada 43%. puluh persen tiga persen keluarga gak ada ayahnya gak ada figur ayah bisa jadi ayahnya gak ada karena meninggal atau karena bercerai atau ada, tapi nggak mau terlibat secara emosi untuk pendidikan anak. jadi urusannya ibu lah. Bapaknya nggak mau, bapaknya ingin jemput cari uang. Nah, apa dampaknya kalau seperti itu? Padahal menurut penelitian, di mana keluarga yang orang tuanya itu, ayahnya nggak terlibat atau nggak ada, maka 63% anak-anak, atau remaja yang bunuh diri, 63% itu dari keluarga yang nggak ada ayahnya. 90% anak-anak yang meningkat dari rumah dan jadi gelandangan itu karena nggak ada ayahnya. 71% yang drop out dari SMA, itu karena nggak ada ayahnya. Jadi, Bapak-Bapak, khususnya -bapak, saya ingetin, Anda harus dikelipat aktif dalam proses parenting dalam proses pendidikan anak, -anak. Karena bisa berbahaya. Jadi saya punya dua anak remaja, Bu, tadi saya sudah prepare sejak belum dia remaja, saya sudah prepare saya terketin ya. Jadi kalau mau tidur saya saja ngobrol, saya suruh mencintai saya dan saya, saya saja ngobrol. Kenapa? Ya, karena sebagai ayah harus terlibat. Karena kalau nggak terlibat, ini bisa bahaya anak-anak ini. Lalu apa itu dipandingkan? Problem zaman dulu sama zaman sekarang. Zamannya orang tua kita, yang disebut anak nakal, itu kalau misalnya ngomong sendiri di kelas. Itu dianggap anak nakal. Atau ngunyah permen karet di kelas. Nah itu dianggap anak nakal zaman dulu. Atau gangguin temannya. Atau motong antrian. Itu udah dianggap anak nakal zaman dulu atau running in the halls, tadi lari-lari di aula, atau melanggar dress misalnya baju kan dikeluarkan dari, dari celana, atau buang sampah sembarangan. Ya zaman dulu gitu itu sudah dianggap anak Zaman sekarang kan ya, hampir semua anak kayak begitu. Sementara kalau anak nakal naik level zaman sekarang itu. Nakalnya itu sudah satu minum alkohol, pakai narkoba ngerampok, hamil, di luar nikah ketika masih usia SMP, SMA Tawuran, bahkan memperkosa dan bunuh diri Ini nakalnya ada zaman sekarang Jadi level nakalnya jauh beda Intinya pada penulis buku itu The Turning Nothing is more responsible for the pain and suffering in the world dan the breakdown of families. Tidak ada yang lebih bertanggung jawab atas penderitaan dan kesusahan di dunia ini melebihi hancurnya sebuah keluarga, hancurnya keluarga-keluarga. Karena itu menyelamatkan keluarga sama dengan menyelamatkan masyarakat. Sebabnya saya bikin ini ngomong-ngomong, mbak Eva, saya tentang parenting ini bukan minat saya barusan saya SMP saya sudah belajar ini aneh ya, aneh SMP sudah kalau bila SMP jadi memang ini minat saya sudah sangat lama lalu alasan kedua buat tadi itu alasan tantangan sosial ya alasan kedua kenapa kita belum menjadi happy parenting perlu menguasai skill ini karena alasan personal Karena our deepest pain and highest happiness always come from home. Karena penderitaan kita yang paling dalam, tapi juga kebahagiaan paling tinggi, hampir selalu datang dari rumah, Bapak Ibu. Hati-hati. Oh, kalau dari kantor ya paling kita nggak nggak kantor mentok bagaimana? Ya ganti kantor, pindah, ganti bos. Tapi kalau bermasalah, anda bisa ke narkoba, Bapak. Anda bisa nggak? Ganti rumah, pindah, ganti anak itu nggak bisa. Anda harus suka nggak suka, seneng nggak seneng, harus anda telan. Dan itu penderitaan anak. Jauh lebih pasti masa di tempat kerja. Anak itu perlu belajar ini. Kalau enggak, anak akan menderita sekali ya, anda punya punya keluarga neraka. Abis. Anda masih bersama karena mungkin alasan tertentu nggak bisa bisa. Tapi itu harusnya terkait raka, bikin anda menderita dan umurnya jadi pendek, jadi prematur death. Sementara kalau ini bagus, itu akan menjadi sebuah kebahagiaan anda yang tertinggi Terakhir, hal terakhir apa Ibu, Bu? Karena kalau kita sedang membesarkan anak kita, kita sedang sekaligus membesarkan cucu kita. When you raise your children at the same time, you raise your grandchildren. children. Saya tadi konsumitnya uh, dengan Bu Eli Risman Anda masih tahu beliau pakar parenting yang udah malam berintang puluhan tahun di dunia parenting dan grup parenting bergerak ada 240 ribu di universitas. Beliau bilang bahwa hampir semua orang tua zaman sekarang yang Cara parentingnya nggak benar. Itu kan dia wariskan dari orang tuanya. Dia warisi dari orang tuanya. Jadi karena dia dulu dibegitukan, misalnya dilecehkan sama orang tuanya, diperlakukan dengan tidak baik, dengan keras mungkin, maka itu kayak otomatis saja itu dia lakukan hal yang sama pada anak-anaknya. Makanya baik Ibu hati hati Anda sekarang bagaimana? Setelah anda mendidik, membesarkan anak anda akan cenderung ditiru oleh anak Anda ketika mereka membesarkan tujuan Anda. sudah so just be careful. Okay. Terus bagaimana, Pak, caranya menjadi praktisi happy parenting? Nah, ini yang akan saya bahas. Saya akan kenalkan pada Anda, Pak Ibu, mungkin saya nggak tahu di luar sana ada tidak, kalau di luar negeri ada, tapi ke Indonesia mungkin kita yang pertama memperkenalkan sebuah profesi baru, sebuah sertifikasi untuk menjadi Happy Parenting Practitioner. Menjadi praktisi Happy Parenting yang bersertifikat atau sertifikasi. Ini sebuah program dua bulan, 9 minggu, dengan 9 kali materi, 9 webinar dan 9 minggu di akhir dengan training yang akan, yang deliver saya sendiri nanti semua sesi itu dimana mungkin saya nggak boleh sekali lagi siapa saya, kok saya nggak enak seperti yang ngecap ya tapi intinya, Bapak Ibu, kita akan berproses bareng-bareng saya akan pandu Anda insya Allah, selama 9 minggu ke depan sejak ini dimulai tanggal 20 Oktober nanti selama 9 minggu kita lakukan 9 kali live webinar seperti ini dan akhir dengan training and graduation. Sembilan minggu itu ngapain aja Pak materinya apa saja. Nah ini saya, saya akan kasih overview Pak Ibu. Ya, Sembilan materi itu apa saja. Dan saya dapat materinya dari mana. Jadi, Pak Yana itu sebenarnya dari mana. Yang, bertu, yang, yang pertama kita bahas tentang orang tua yang Tentang bagaimana kita jadi orang tua yang bahagia dulu sebelum bahagiakan anak. Nah, pada orang tua keliru filosofinya, yang penting anak saya, saya bahagia Saya gampang, saya, aku, saya berkorban untuk anak saya Yang kayak gitu apa boleh dijamin gagal Kenapa? Anak guru saya, namanya Christine Carter Yang uh, men saya saya tentang happy parenting ini uh, Beliau adalah lulusan University of California Berkeley uh, Direktur eksekutifnya dulu di Peter Good Science Center Beliau menggelar di bidang rising happiness dan happy parenting ini di sesi pertama beliau beliau langsung ngomong ke kita when you your when you want your children to be happy you go first kalau anda ingin anak-anak anda bahagia anda dulu yang harus bahagia jadi anda nggak bisa kepingin anak bahagia sambil mengorbankan diri anda Tidak bisa itu pasti gagal karena salah satu yang bikin anak paling menderita kalau lihat orang tuanya menderita. Salah hal terlalu paling berat bagi anak adalah kalau kedua orang tuanya saling menyakiti Sampai bercerai misalnya Itu paling berat Karena itu hadiah indah bisa dapatkan pada anak Anda, Pak Ibu Adalah mencintai pasangan Anda Anda sebahagia dulu Nah, ini e, minggu pertama kita akan bikin fondasi ini, ya, Pak Ibu Sebelum kita ngomong tentang kebahagiaan anak Anda Kita Bikin Anda bahagia dulu. Ya, buat apa bahagia? Eksimilis Advantis, ini dari Harvan. Kemudian mengapa untuk Beli lebih bahagia dulu? Mengapa banyak orang tua gak bahagia? Terus bagaimana cara membangun kebiasaan baru, yaitu kebiasaan bahagia? Ini materi yang pertama. Dan di tiap, ada setiap materi satu minggu ini, apa -apa? ada empat, empat sub-materi. Dan di tiap sub-materi ini ada tugas-tugasnya, latihan-latihannya. Jadi kalau anda ikut sertifikasi, anda harus kerjakan latihan-latihan itu. Kecuali anda nggak mau sertifikasi, anda cuma sekedar auditor, anda cuma sekedar mengaudit atau melihat, melihat ikut webinarnya, tapi nggak ikut sertifikasinya boleh juga. Anda nggak begitu, silakan. Cuma kalau ada yang dapat sertifikasi, anda harus kerjakan latihan-latihannya. Tiap judul satu minggu ada empat judul dan itu ada, memiliki empat latihan. Kayak abis tiap dua hari sekali anda akan dikit latihan antara satu jam tiap latihan, jelas nah, ya. Anak yang siap tinggal mau sertifikasi, anda harus melakukan latihannya. Kalau anda nggak suka latihannya, cuma ingin denger materinya, boleh. Nanti anda menjadi auditor bukan sebagai uh, yang mau sertifikasi. Itu materi pertama dari Eastern Materi kedua, Bagaimana membantu anak sukses di sekolah, pergaulan, dan kehidupan kehidupan nah, Ini Sub materinya kita bahas dua hal yang paling penting di pada anak. Ada dua magic word, dua kalimat yang itu sangat sakti yang akan eh, sampaikan pada anak, anak anda. Itu seperti anda ngasih apa ya? Ngasih tenaga dalam sehingga anak anda itu jadi tahan banting. jadi termotivasi tinggi hanya dengan dua kalimat. Apa dua kalimat itu kita bahas di minggu yang kedua. Cara membantu sukses di sekolah, di pergaulan, dan dalam kehidupan. Nah, yang berbeda juga penting ini, bagaimana menghindari penyakit perfeksionisme Yang bikin banyak hal jadi menderita. Terus bagaimana membuat anak jadi gigih, pantang menyerah. Nah, ini materinya dari mana? Nah, saya dapat dari sini, salah satunya tentang perfeksionisme itu di guru saya, Dalben Sahar, beliau ini adalah mantan dosen di Harvard University mana mata kuliah beliau the science of happiness sama The science of leadership menjadi mata kuliah paling populer dalam sejarah 300 tahun lebih dapat berdiri. sejak Harvard University berdiri, dia adalah dosen dengan jumlah mahasiswa tertanya 1400 mahasiswa dalam satu kali kuliah dia nah ini saya, waktu itu saya ikut program beliau namanya certificate in whole person Positif Psikologi itu di Melbourne di Melbourne waktu itu e, lokasinya tepatnya di Chilong Grammar School itu sekolahnya Pangeran Charles dulu sekolah boarding school seluas 200 hektar di satu jam dari kota Melbourne nya di Chilong namanya itu timnya di sana waktu itu saya sama istri e, kesana nginep 6 hari di sekolah, sekolahnya itu bersama beliau ini programnya sembilan bulan cuman pertemuan pertama enam hari di sana ini uh, kita akan baca perfeksion bagaimana menghindari perfeksionisme uh, dari dari taliban sahar lalu juga uh, ini buku beliau The, The Pursuit of World. ini satu penyakit yang nggak boleh kita kita kita alami apalagi anak kita nggak boleh jadi perfeksionis yang kedua dari Carol Dex, Carol Dweck ini dari Stanford University tentang growth mindset Jika kita baca di minggu yang kedua minggu yang ketiga pak ya Bu kita akan bahas lima kebiasaan keluarga yang bahagia termasuk antaranya tentang cara tidur dan olahraga biar anaknya jadi pintar sama cerdas e, pentingnya makan malam keluarga family dinner ini sangat penting Pak Ibu. Bagaimana anak jadi sangat mau jago bersyukur ya. Kemudian tentang bagaimana saya saya tentang sweet memories tentang kenangan indah. Tentang makan malam keluarga apa ya. Suatu hari saya diundang oleh dua orang profesor dari Brigham Young University. Jadi ini Brigham Young University, kampusnya ini. Saya pernah di sana selama beberapa hari, satu ya, seminggu kira-kira. Satu hari diundang di Hotel Niko dan dia dan ini disponsori oleh Menteri Sosial sama Menteri Menteri Luar Negeri kalau saya tidak salah ada dua Profesor dari BYU ceramah tentang bahwa beliau melakukan penelitian di 50 negara dan dari penelitian beliau itu mereka menemukan bahwa di negara-negara yang itu, kalau keluarga-keluarganya sangat kuat dan bahagia biasanya karena mereka punya satu tradisi Apa itu makan malam keluarga, family night atau family dinner Dia bilang, ini sangat sederhana, tapi ini yang saya temukan di 50 negara asal di situ ada budaya Keluarga, keluarga itu punya acara yang disebut dengan family night atau family dinner, maka biasanya keluarganya akan strong and happy, kuat dan bahagia. Nah, kalau dijelaskan, kemudian training, kemudian dua hari di uh, sekolah alam Sikeas, dua hari training hanya untuk bahas tentang bagaimana bikin family dinner yang efektif lalu saya, saya ke kampus saya langsung apa Ibu di di WU itu karena penasaran eh, untuk belajar lebih dalam tentang tentang fatherhood tentang bagaimana fathering menjadi orang tua ayah gitu ya, jadi ayah. Ini kampus ter, kampus terbesar untuk bidang studi masalah pernikahan dan keluarga dan pendidikan anak. Di kampus ini ada 70 profesor yang meneliti tentang ilmu tentang masalah keluarga, pendidikan anak, dan pernikahan. Satunya paling, paling banyak hanya di Amerika. Tinggal di sana. Yang nomor empat, minggu yang keempat kita akan bahas tentang bagaimana kalau anak dari single parent. Nah, karena nggak semua orang, kan orang tuanya lengkap ya. Ada single parent bisa jadi karena meninggal, pasangannya juga karena bercerai. Nah... Single parenting ini sangat penting, apa ya? Jadi ini kita bahas juga, Insya Allah. Terus juga bagaimana meningkatkan kecerdasan emosi anak, motivasi anak. Jadi tiga pandangan ya, memberi suap, memberi hadiah, mengancam anak itu tiga pandangan yang perlu dilakukan oleh orang tua ya. Terus bagaimana bantu anak mengejakan tugas-tugas yang membosankan? Membosankan tapi penting. Misalnya apa? Bersih-bersih, misalnya tugas apa yang bagi anak itu boring, membosankan? Tapi itu penting. Nah, bagaimana cara membantu dia bisa melakukan itu dengan sukarela, dengan senang. Termasuk membantu anak mengubah perilakunya. Bagaimana tuh? Kalau misalnya anak Anda punya perilaku yang tidak baik, bagaimana cara mengubahnya itu? di mungkin yang terlambat. Salah saya ambil dari uh, Australia ini, Rising Children. Jadi single parent tapi yang positif single parent, positif single parenting itu ya. Itu bagaimana caranya. Kita bahas di minggu yang keempat. Minggu yang kelima kita bahas bagaimana menjadi emotion coach bagi anak-anak kita, Bapak Ibu. Ini materi saya ambil dari John Goodman. Ya, itu saya punya itu materinya. Dan saya juga dengan beliau uh, di Florida, Amerika. tentang bagaimana menjadi emotion coach buat anak kita. Emotion coach itu apa sih? Ya, ada empat sub-materi, yaitu pentingnya membimbing anak mengendalikan emosi. Yaitu emotion coaching. Kemudian anak juga harus belajar bagaimana kebiasaan penting yang harus dihindari. Yang ngebully, ya gitu. Dan terus bagaimana yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Lalu lima, lima langkah emotion coaching. Saya kita melakukan step-step emotion coaching. Gitu. Termasuk kalau anak-anaknya... Menantangi, gitu. Jadi kalau anda bagaimana menghadapi, mengendalikan anak-anak yang challenging, yang ya yang menantang lah, yang yang berat itu ya. Pertanyaan keenam, Bapak Ibu. Hai dari Profesor Martin Seligman. Bagaimana membantu anak menjadi optimistik? optimistik children. Ini penting sekali karena ini adalah obat penawar dari depresi dan kecemasan. Lalu nanti ada alat ukurnya, mengukur kadar optimisme anak Anda lewat UN Prevention Program dari University of Pennsylvania termasuk bagaimana mengubah kecenderungan anak-anak yang pesimis Karena ada anak-anak yang uh, otomatis pesimis gitu nantinya apa? belum apa-apa ada pesimis dulu mesti. sebenarnya ada, ada tawaran nah ini kayaknya ada buat lomba ini enggak pasti, enggak, enggak bisa menang. Jadi, dia kayaknya untuk si bisnisnya itu otomatis gitu. Karena gimana cara menghandle masuk meningkatkan sosial, anak-anak Ini punya, oh, dan ini Martin Seligman Ketika saya temui beliau di Melbourne waktu itu, yang ketujuh, apa ibu kita akan bahas? Eee, eh, lima bahasa cinta. Cinta ya khusus marmaja ya. Ini materi sangat bagus, materi favorit ini biasanya saya. Karena karena aplikatif kan, karena apa? Insightful Ini ada alat teksnya bagaimana dan termasuk pakai bahasa apa bahasa cinta anda, bagaimana menggunakan buku anak-anak anda, marmaja maupun anak. Nomor delapan anda, nah ini. Yang ini spiritual, ini ini berbau religius ya Bagaimana meneladani nasihat Imam Ghazali pada anak-anak Terutama Bapak ibu? ini adalah buku parenting saya yang pertama Saya baca terjemahan kitabnya Imam Ghazali, Ayuhal Walad Itu ketika saya usia 14 tahun Pas setelah saya balik, itu, jadi saya baru balik, baru wakil balik WSBG ini saya baca. Nah, ternyata saya ibu di sini ada 25, 25 nasihat Imam Ghazali. Nanti kita akan bahas. Insya Allah di minggu yang ke-8, di antaranya Imam Gozali ngasih nasihat. nak sebagai anak. Anak atau pemuda tinggikan status tamu, lawanlah hawa nafsumu dan siapkan bekal akhirat. Terus dia juga mengatakan tinggalkan tempat perkara, kerjakan tempat perkara dan apa saja empat sifat perjalanan ruhani menuju cintanya Tuhan. Lalu dia juga sampaikan juga inti sari Allah mulia itu apa dan hakikat penghambaan beraduan itu seperti apa terus juga kutip wasiat Imam As-Sibli dan Imam Hatim Makhlahshol. Nah ini Insyaallah pada nanti kita bahas supaya imbang. Kalau anda ada beberapa kali ikut uh, training saya, anda akan pasti akan mengenali saya saya dalam memberikan materi selalu tiga hal. Jadi hmm. yang membedakan mungkin ini dengan yang lain kalau ada tiga hal. Yang pertama selalu materi saya itu ilmiah karena saya ambil dari peneliti-peneliti atau orang-orang yang meneliti ayat-ayat kauniah karena ada dua ayatnya Tuhan ayat Ya satu ayat kauliah ayat-ayat yang disampaikan nama Tuhan apa itu kitab suci yang kedua ayat-ayat kauniah ayat-ayat yang disampaikan nama Tuhan lewat apa lewat gejala alam semesta ini lewat hukum alam nah kalau ayat-ayat kauliah ini yang meneliti adalah para ulama ahli alai ahli agama kalau ayat-ayat kauniyah yang meliputi adalah para saintis dan peneliti-peneliti jadi peneliti itu hanya untuk menemukan ayat-ayat kauniyah jadi semua materi saya Insya Allah satu langsung menenai standar dunia yang kedua ilahiah. jadi Sifatnya, yang ilmiah tadi itu saya perkaya dengan hal yang spiritual. Kenapa? Karena ada banyak juga yang ilmiah itu ateis. Wah, sangat banyak. Para psikolog, bahkan psikologi yang ateis. Salah satu eh, orang yang promosikan ateisme sangat benar, namanya Stephen Pinker itu profesor di Harvard University. Profesor psikologi, neuropsikologi, masalah saraf dan otak, dan psikologi. Nah, saya nggak akan ambil yang begitu, saya nggak akan ambil yang bertentangan dengan ilahiyah, ilmiah tapi juga ilahiyah. Sebaliknya kalau mungkin uh, ke ahli-ahli agama biasanya selalu menggunakan dalil-dalil ilahiyah, cuman seringkali kurang kurang sumber-sumber yang ilmiah. Sementara para dosen mungkin profesor yang ilmiah seringkali nggak ilahiyah. Semua materi saya, mbak ibu, itu kalau nggak ilmiah ilahiyah atau dua-duanya, jadi dia harus sinkron dua ilah, ya ilmiah harus aplikatif. Kenapa? Karena ada banyak sekali teori-teori bagus, tapi untuk aplikasinya susah. Ya biar begitu, biar para profesor saja menikmatinya. Kita orang awam gimana dalam menikmatinya kalau itu nggak aplikatif? Siapa ibu? Materi kita training ini selalu ilmiah, ilahiyah, aplikatif. Saya akan seimbangkan antara referensi ilmiah dengan referensi ilahiyah. Pak non-muslim boleh nggak mengikuti ini? Nih? Karena Fais banyak sering ilahiyahnya, kan pasti muslim dong, maafis um, islam. Kawan-kawan nggak -kawan, usah khawatir, kita banyak-banyak alumni yang non-muslim. Memang uh, resource utama saya, karena setahu saya, saya jadi resource spiritualitas islam tapi saya pikir anda selalu bisa menyesuaikan anda selalu bisa ambil bacaan dari situ, saya punya akhluk ini banyak yang muslim dan mereka selalu bilang sampai semua kayaknya, pak ini memang bapak bilang islami, tapi menurut saya ini juga sesuai dengan dengan agama kami saya masih ingat ada seorang puster kepala sekolah eh, kepala sekolah Santa Maria, kalau ada tahu di Surabaya, Santa Maria sekolah Katolik mungkin yang paling elit kali di Surabaya, dan paling tua kali, di Jalan Raya Darmo itu jalan utamanya Surabaya. Kepala sekolahnya nama Suster Agatha, ketika beliau ikut training, pakai baju lengkap seorang suster dengan dengan Dengan apa? Dengan salib yang seperti THB begini. Dan di akhirnya beliau nangis, beliau bilang, Fafai saya merindukan sekali, di saya ini ada lebih banyak orang yang seperti bapak yang yang sangat islami, sangat Islam tapi juga bisa mengayomi kami yang mungkin tidak seiman. So, bapak Ibu, eh, silahkan silakan Anda ikut karena kalaupun misalnya saya ambil dari Islam misalnya dari literatur-literatur yang Islam tapi saya yakin inti ajarannya bisa Anda nikmati. Oke, ya. yang kesembilan dan terakhir Bapak Ibu, kita akan bahas Eh, bagi yang baru punya bayi, karena banyak orang tua yang baru punya bayi biasanya nggak bahagia. Orang tua itu kalau baru punya bayi biasanya bayi, turun drastis tingkat kebahagiaannya. Kenapa? Karena pasti sangat-sangat repot, kurang tidur dan wis repot pokoknya. Iya di satu sisi bahagia karena punya bayi ya, tapi begitu dijalani jalannya, biasanya stresnya akan sangat tinggi. Nah itu bagaimana caranya kita biar biar perkawinan kita tetap bahagia dan bergairah saat tidak baik. Dan juga ini banyak akan mengganggu perkawinan. Kenapa ya? Karena sibuk ngurusi anak akhirnya jadi melupakan hubungan suami istri gitu. Dan biasanya ini jadi jadi masalah ini. Kita bapak-bapak ya, karena istrinya jadi lebih dekat sama anaknya gitu daripada bapaknya gitu. saya nah, ketiga, eh, sorry, yang B, itu bagaimana kalau anda punya remaja? tetap bisa bahagia karena biasanya orang tua gak punya remaja santem terus anda -anda. Nah, ini bagaimana caranya biar ketika anda punya remaja terus bagaimana kalau anda kakek nenek? Jadi grandparenting Bagaimana kalau kakek nenek tetap ikut bahagia dan bahagia anak-anak cucu disebut dengan grand parent effect. Salah satu ciri orang yang uh, umurnya panjang kakek nenek, gitu ya. itu kalau di rumahnya ada cucunya itu katanya keuntungannya double, cucunya -cucu juga dapat keuntungan dari gen parenting, sementara kakeknya ya, jadi usia lebih panjang, lebih bahagia karena karena ngomong jujur. Dan terakhir kita akan bahas level kedua apa, hari gitu, ya. ini level satu apa ya? So apa ya bu? Uh, level keduanya nanti kita akan bahas ini uh, family life education ini teks paling komprehensif tentang belum pendidikan keluarga. Menjabat dari waktu saya di S2 di Inggris waktu itu. University universitas ya. tinggal di Birmingham waktu itu ya. Nah segera Tahu Bapak, Ibu, 9 uh, minggu ini adalah level pertama dari tiga level, Insya Allah ya. Insya Allah, tiga level uh, sertifikasi untuk Family Happy Family. Level pertamanya kita fokus ke parenting. Kenapa? Karena ini adalah fokus utamanya orang tua, biasanya. Ada level pertamanya menjadi Certified Happy Parenting Technicianer 9 minggu, nanti kalau memang sudah banyak ini alumni-nya, kita bisa bikin yang level kedua yaitu Happy Family kali ini. Kalau tadi parenting, sekarang family. Jadi lebih lengkap. Karena kalau parenting kan satu, kalau family itu ada lima judul nanti. Ada 5 judul yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, orang sendiri harus beres. Yang kedua, perkawinannya harus beres, marriednya. Baru ketika parenting. Yang keempat, family entrepreneurship. Bagaimana mengembangkan keberadaan keluarga. Terakhir, family legacy. Bagaimana supaya keluarga kita meninggalkan warisan yang berharga untuk manusia. Jadi, parenting itu adalah satu dari lima materi tentang keluarga. Nah, level pertamanya kita bahas satu dulu, parenting. Level kedua yang kita bahas empat yang lain tetap kita bahas, tapi ada ada empat yang lain juga yang kita bahas di uh, level dua. Baru level 3-nya, kalau anda level satu sama dua jadi perisioner, anda pakai untuk anda sendiri dan keluarga ke anda. Sementara kalau level tiga itu anda sudah menjadi educator, menjadi pendidik. Jadi anda anda bisa ngasih training, bisa ngasih seminar, bisa bantu orang tua orang tua lain yang bermasalah. Jadi itu tiga level kita. Oh, di luar negeri apa yang berubah namanya Certified Family Life Educator CFLA, itu lebih rumit itu caranya. Anda harus S1 dulu di bidang keluarga atau psikologi atau S2 di bidang itu. Nah, kita begini versi, versi ringkasnya. Namanya Certified Happy Family Educator (CHFE). Oke okay, baik Bu, uh, sebelum selanjutnya saya lihat dulu ada, ada pertanyaan enggak? Oke okay, saya urut dulu dari Yang pakai namanya Pak Reva, tanya ini ya? Ada link enggak ya? Link yang Pak Reva pakai Oke okay. Ini dari Lost Connection, ya ya Bu, Bu Nur ya Oke, Bu Nurin rangkum tadi dari last connection, bikin anak anti play child, jangan lakukan social comparison, belajar social skill. Ya, sih, benar Bu. Rangkuman nih, oke okay nih, Bu Fadila. Ini bertanya, Mbak bagaimana cara mengetahui anak kita memiliki keinginan untuk buruh diri atau memiliki masa diri sedangkan dia tidak pernah menunjukkan hal seperti berdiri, memundur, atau selalu menyendiri kepada orang tuanya? Terima kasih. Nah, kalau nggak ada gejala aja ya, gak perlu khawatir. Iya, takut. Makanya, Ibu selalu dekat dengan dia ada lost connection dengan dia. Nanti supaya apa? Supaya Ibu ya, nanti kerasa sinyal-sinyalnya itu. Iya, nanti akan kerasa sinyal-sinyalnya. Kalau ada dekat dengan dia, nanti Ibu pasti kerasa sinyal-sinyalnya. Nanti kalau Ibu lost connection, sinyalnya udah sangat keras begitu ibu Ibu? Enggak, enggak peduli atau bahkan enggak tahu udah sangat keras segalanya ya, enggak enggak tahu kalau loss connection. Sementara kalau ibu gak loss connection, baru ada tipis sinyalnya, ibu udah keras. Saya merasa Bu anak saya nomor 1 misalnya bagi Bapak, dia murung ada apa ini. Nah, kenapa ya? Karena kita cukup dekat. Gitu ya. Mbak Nailul sekarang kira-kira ada siaran ulangnya atau tidak ya, Pak? PNS daerah saya lagi ada Bu, ada rekamannya saya bisa share. Kalau perlu nanti akan saya kasih link YouTube-nya biar ini bisa anda lihat Uh, lagi atau Anda share ke orang-orang yang butuhkan supaya mereka bisa belajar dan mungkin kalau beliau perlu ini kali. Apa manfaatnya bang kalau anak-anak udah besar? Oh sangat ada Bu, sangat ada. Kenapa? Karena toh nanti anak-anak udah besar itu akan jadi parent. Iya toh. Jadi enggak ada kata terlambat. Anda bisa praktekkan ini ke anak Anda yang sudah besar. Kenapa? Ya, karena nanti anak Anda itu akan jadi orang tua. Jadi oke, okay, Bu. Anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda. Kalau anak masih kecil, bahkan belum menikah pun, malah bagus. Saya belajar materi-materi materi gini sejauh hari sebelum saya menikah. Tapi saya sampaikan, buku pertama penting penting saya itu SMP. Saya mulai belajar intensif SMA. Semakin intensif, saya ketika saya kuliah di Psikologi, itu sebelum saya menikah, jauh hari sebelum saya menikah, saya sudah belajar ini. Jadi apa? Boleh pas saya belum menikah? Sangat boleh. Justru itu, kalau Anda sudah punya ilmu sebelum Anda masuk ke gelanggang, Anda akan aman Bu Jangan belajar berenang ketika sudah tenggelam repot tapi terlambat. Ya walaupun Anda boleh aja belajar parenting setelah anak-anak gede -anak atau Anda sudah meninggal, anda masalah karena terlambat. Tapi kalau belum menikah, fokus juga untuk persiapan. Terakhir ini, bagaimana kalau keinginan menerapkan ilo parenting ini hanya sebiak dari istri, sementara suami kurang paham pentingnya parenting bagi anak-anak. Ya, Bu, memang itu tidak ideal, tapi penting salah satu daripada tidak sama sekali, Bu. Iya, Bu, ya? Jadi, idealnya dua-duanya belajar. Tapi yang ideal itu jarang, memang. Biasanya salah satu yang insaf, dan itu udah cukup sebenarnya Bu, untuk memulai, daripada dua-duanya nggak insya, enggak ada yang belajar, bubar dari rumahnya. Jadi ya, minimal salah satu, Bu. jadi minimal salah satu, insya Allah masih aman, teman-teman. Syukur-syukur, dua-duanya. Oh ya, by the way, kalau istri yang ikut itu Pak Reva punya diskon khusus artinya dua-duanya dapat sertifikasi ya itu bisa dapat sertifikasi dua-duanya dari itu nanti ada uh, special consideration ya sangat spesial kalau, kalau artinya berdua suami istri bagaimana lebih karena kami sangat menghargai kalau yang yang ikut suami istri karena ya tadi itu kalau cuma satu agak bincang idealnya dua-duanya biar tiktoknya enak biar apa ya satu satu bahasa jadi kalau anda mau hadir berdua suami istri apa ya Bu Anda akan ya, kita lakukan secara khusus punya ada uh, diskonnya cukup besar untuk suami istri tapi kalau sendirian ya enggak apa, -apa juga ya tetap efektif Insya Allah walaupun enggak pinjam. Hmm. Pak rencana MNT tiap hari seminggu sekali Pak webinar seperti ini akan seminggu sekali tiap malam nanti tiap malam Insya Allah nanti cuman kalau Bapak ambil sertifikasi, tiap dua hari sekali ada yang harus dilakukan, Pak. Ada PR-nya, ada latihannya. Kira-kira butuh waktu satu jam untuk mengerjakan PR. itu. Kalau sertifikasi, kalau Bapak cuma ingin belajar aja sama sertifikasi, tanpa sertifikasi tanpa melakukan latihannya, boleh juga jadi auditor. Jadi Anda cuma lihat aja deh. belajar aja tanpa tanpa harus mengerjakan soal-soalnya. Jadi ada dua pilihan, Pak. Cuman belajar saja seminggu sekali, boleh. Tapi kalau mau serius, ingin latihan-latihannya, itu seminggu sekali belajar, latihannya dua hari sekali. Kalau belum keluarga, bagaimana cara praktek-praktek tugas nanti yang melibatkan anggota keluarga? Ya nanti akan ada special consideration, Bu Nur ya. Jadi nanti akan ada eh, latihannya bisa kita ke semester, atau nanti, ya... Ya apa namanya Anda bisa sesuaikanlah nanti intinya, jadi tidak ada masalah diambil aja dulu apa ilmunya dulu. Salah tugas kita yang belajar adalah jadi pasangan kita ya silakan kalau mau jadi jurubicaranya boleh silakan buat juga ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sembilan manfaat kalau Anda ambil anda mengikuti certificate Happy parenting tak Yang pertama, Anda sebenarnya akan buat Anda sendiri apa ya, yang menjadi orang tua yang lebih bahagia, dunia sehat karena kita ilmiah ilahiyah. Yang kedua, buat anak Anda akan bisa ikut lebih berbahagia dan bisa mudah-mudahan jadi hebat sesuai bakat gitu ya. Tidak hanya bahagia Bu, tapi juga mau menemukan potensi terbaik dia. Ya. Lalu bisa membantu orang tua lain untuk bahagia juga bersama anak-anaknya. Walaupun ini enggak udah membantu orang lain sebaiknya ini sampai level 3 ya. Kalau educator, tapi dari level anda sudah bisa sharing-sharing. Yang keempat, Anda akan belajar kurikulum parenting yang komprehensif, yang lengkap. Jadi enggak separuh-separuh. Kan ada banyak drama, seminar, buku itu kebanyakan orang parentingnya itu separuh-separuh. Atau sepenggal-sepenggal. Nah, saya ini ambil kurikulum yang lengkap, Bapak-Ibu. Jadi, Anda akan jauh lebih lengkap dapatnya kreditdul secara ilmiah jadi nggak ngawur hanya pengalaman-pengalaman saya aja sekaligus Laras dan diperkaya dengan nilai- nilai agama, ilmiah ilahiyah. dan aplikatif yang kelima baik I Bu hemat waktu tenaga pikiran dan biaya dibanding belajar langsung ke sumber primernya saya belajar ke John Goodman misalnya ke Florida sana ke Amerika pesawat ke ke Kissin Carter di California di US Berkeley. Kalpen Zahar ke Australia. Jadi saya belasan udah habis miliaran apa, selama belasan tahun ini. Anda dapat gampangnya saja biar saya yang yang repot saya yang mahal saya yang rumit tujuannya apa supaya Anda dapat yang simple mudah aplikatif dan hebat ya. Yang keenam tidak bingung lagi bagaimana mengatasi masalah anak-anak. Karena ada belajar pelajaran yang komprehensif relatif ya. Susah bagaimana agar anak-anak bisa tumbuh secara optimal? Tujuh. Teori dan praktek parenting yang benar sekaligus bisa menikmati prosesnya baik oleh ortu maupun anak. Jadi ada awm jawa akan belajar teori dan praktek parenting yang benar yang selain benar tapi juga sekaligus bisa dinikmati mati prosesnya, tidak sepaneng, tidak itu baik orang tua maupun anaknya akan menikmati nanti, insya Allah Pembelapan, Mbak mendapatkan wawasan dan keahlian yang memadai untuk menjadi certified happy parenting practitioner Jadi Anda bisa, Anda tahu di belakang nama Anda juga boleh ya, ini bukan selera akademis, ya Mbak tapi kayak gitu ya, kayak, kayak certified improterapis ya gitu Kayak-kayak NLP certified, NLP praktisioner, kan ya? Nah, ini juga begitu. Certified, lebih ya, parenting, praktisioner. Dan kita ini serius sampai buka anak ini adalah latar-latihannya. Jadi, enggak, enggak, Dan sembilan Yang terakhir, Anda memiliki mentor sekaligus kelompok pendukung. Sesama orang tua yang peduli pendidikan anak. Yang itu berkualitas, ilmiah, dan ya. Itu apa yang saya sebutkan keuntungannya, dan terakhir saya ingin sampaikan investasinya berapa pak? Uh, saya tadi sampaikan total saya belajar bertahun-tahun Ibu. berupa macam-macam miliaran. Di sini anda untuk dapat sertifikat dari parenting practitioner ini dengan 50 jam totalnya. Regulernya, berapa Ibu, Normalnya kita harganya tinggal bisa 50. Dan kita semakin anda tunda akan semakin merugikan Anda ini. Dan kita sempat sepuluh hari yang lalu, kira-kira kita buka harga pertama itu. Uh, ya berjenja, uh, Harganya ada beberapa, tapi yang maksimal 1,850 sudah sold out. Sudah, sudah selesai. Pada sekitar 60 orang yang sudah daftar dengan harga yang maksimal 1,850 kemarin itu. Nah sekarang tinggal tahap kedua, ini ada early birds anda nggak perlu investigasi dalam 850, tapi cukup 2,3 juta saja. Ya, dan ini apa ya Bu? Semakin ya. tunda, semakin mahal. <laughs> Jadi yang take action segera akan dapat yang paling murah ya, yang paling hemat ya. Pak apa ada pilihan lain selain hari Kamis? Harinya Selasa malam, Pak. Selasa malam nanti begitu dimulai, Pak itu Selasa malam karena kan akan dan akan direkam Pak Marsono. Jadi kalau Bapak ketinggalan bisa lihat rekamannya. Dan rekamannya masih Bapak bisa lihat selama ini berlangsung, rekamannya bisa Bapak akses. Itu ya, Pak. Eh itu Bapak Ibu, mumpung masih diskon besar ini 2,3 juta. Oh iya, kalau Anda kalau Anda udah anggota Lotus Village dapat diskon lagi rp Cuman Jadi 1,9 Siapa yang sudah beli buku Strong and Happy atau yang sudah ikut uh, Safe for Spiritual Healing. Itu tinggal di diskon rp Ya, Tapi Pak, kalau saya ingin yang lebih hemat lagi bisa enggak, Pak? Bisa. Tapi bukan program sertifikasi. Baik program jadi auditor saja, yang mengaudit saja. Anda cuma lihat, tapi enggak, enggak, enggak usah ikut latihannya. Anda bikin latihannya boleh, tapi nggak kita periksa. Jadi, kita nggak akan periksa karena karena Anda nggak perlu pakai sertifikasi, Anda nggak dapat sertifikat. Tapi dapat fasilitas yang lumayan, Bu. Yang pertama dapat handoutnya full color, yang kedua dapat WA mentoring juga selama 9 minggu itu, dan bahkan juga dapat audio recording. Jadi, eventnya itu. Uh, live webinar tapi juga kita rekam secara audio. Anda dapat audio recording Anda bisa pegang untuk Anda selamanya. Plus live webinar seperti ini 9 kali itu cuman 1,4 juta. Di libur kemarin itu lebih murah tapi sudah udah udah selesai, udah habis. Uh, sekarang 1,4 juta untuk program tanpa sertifikasi. Jadi nggak harus mengejarkan tugas. Ikut sejarah tugas boleh pak? Boleh. Cuman kita nggak akan periksa. Kita nggak akan periksa, karena Anda nggak boleh periksa kalau Anda nggak sertifikasi kok. Ya. Dapat eh uh, live webinar tetap 9 kali, recording audio-nya buat dideker-reker lagi mungkin di mobil atau di lain waktu. Lalu mentornya juga tetap dapat dan hand-on selama 9 minggu, 1,4 juta. Yang paling hemat, Pak ya, bu kalau Anda nggak perlu ikut di webinarnya. Anda enggak usah ikut di webinarnya seperti ini, Anda cuma dapat rekamannya saja. Cuma dapat rekaman audionya saja, terus dapat mentoringnya. Dan, oh, tetap dapat. Itu enggak sampai Rp1.000.000, cuma Rp50.000.000. Ya. Baik. Kapan waktunya, Pak? Berapa lama? Mentoring kita mulai 20 Oktober. Jadi, saya undang tujuh Uh, Seminggu apapun -apa, hari 13 Oktober Dan 20 Oktober pada Cukup waktu kita untuk mulai Sama 9 Minggu Jadi 20 Oktober sampai 20 Desember Pas 2 bulan 9 Minggu ya, Mentoringnya uh, Live Webinarnya ya, 9 kali Tiap masa malam Jam 19.30 insya Allah Dimulai 20 Oktober Dan diakhiri nanti Sertifikasi dan wisuda Tapi ini nggak wajib anda bisa dapat sertifikasi tanpa menghadiri graduation day. Jadi yang luar kota yang mungkin susah menghadir, tidak masalah. Anda tetap dapat sertifikat, tetap dapat sertifikasi. Tapi kalau Anda memilih hadir, boleh juga. Ya, mi sudah lah, Pak. ya ini sudah kan kita enggak harus hadir. Saya kemarin di Inggris nggak oby sudah. Ya, saya enggak oby sudah. Tapi tapi apa dapat ijazah tetap dapat bu. Ya, butuh dapat kalau saya sudah selesai. Pak. Jadi, uh, Anda enggak wajib hati hadir tapi kalau Anda hadir, itu ada insya Allah tanggal 19, 20 Desember. Bisa jadi dua hari, bisa jadi satu hari. Jadi, kita lihat situasinya. Apa itu satu hari ke dua hari. Fasilitas lengkap, program sertifikasi selama 50 jam. Satu head out full color. We are group mentoring. Supervisi selama 9 minggu. Jadi, supervisinya agak beda dengan yang nggak pakai sertifikasi. Kalau sertifikasi, kita periksa tugas-tugas Anda. Tapi kalau yang nggak pakai identifikasi, Anda boleh mengerjakan tugas, boleh tidak. Ya. Dan kita nggak akan periksa. Dan tiap tugas itu, apa ya, Bu? Seminggu 4 empat kali. Masih-masih satu jam. Artinya setiap dua hari sekali Anda dapat tugas untuk kerjakannya untuk satu jam. Anda kerjakan semua empat kali sembilan, 36 jam. Webinar sendiri 14 jam. Jadi total 50 jam. Kalau anda dapat audio recording, rekamannya untuk dimiliki selamanya. Live webinar rekam satu sampai dua jam, dan anda punya akses selama 9 minggu. Selama ini masih berlangsung, anda bisa akses terus rekamannya. Ya. Lalu dapat e certificate dapat sertifikat uh, soft copy, bukan yang bukan yang di print yang lulus, lulus satunya mengerjakan tugas-tugasnya, lengkap. Dan terakhir ada support group kelompok-kelompok mendukung sama alumni, uh, Insya Allah Lifetime ya, begitu. Itu fasilitas untuk yang sertifikasi. Terus syarat mendapatkan sertifikat, ya kita jelas di awal Pak Ibu, ya, Anda mau ikut sertifikasi apa tidak silahkan, ini syaratnya. Kalau Anda mau dapat sertifika, sertifikasi, satu, harus ikut semua live webinar. Ikut langsung boleh, lihat rekamannya juga boleh. Durasinya berapa? Kira-kira 9 dikalikan 1-2 jam, total rata-rata 14 jam. Yang kedua, ini yang paling penting. Mengerjakan dan mendokumentasikan seluruh latihan. 9 kali, 9 minggu ya. Seminggu ada 4 latihan. Jadi 36 jam, masing-masing 1 jam. Total study hours-nya, 50 jam, baru Anda seperti itu apa ya, Bu? Anda dapat sertifikat hadir, enggak hadir di wisuda Anda dapat sertifikat uh, tapi kalau Anda memilih hadir di acara wisuda maka dapat fasilitas tambahan sertifikat eksklusif yang sudah hard copy, sudah di print hard copy tidak ya, soft copy lagi yang kedua, foto eksklusif dengan timernya, ya. yang ketiga, training jadi dapat bonus training bersama saya uh, bagi masa tenternya berapa lama Pak nanti kita lihat apa cukup sehari apa cukup dua hari karena tadi lagi membayangkan nginep di sebuah tempat di desa begitu ya jadi dua hari satu malam gitu. atau mungkin cukup satu hari aja mungkin kita lihat nanti dan tentu saja Pak, karena ini ada biaya tambahan negaranya nanti akan ada biaya tambah Berapa Pak biayanya belum tahu bahkan tergantung tempatnya tergantung berapa lama ya gitu dan saja kita akan ada uh, lunch party atau makan siang minat ya latihan makan malam juga. Ini ya bu ibu kira-kira uh, program kita. Setidaknya akan seperti ini, insya Allah. Dan terakhir, saya ingin pesan sama Anda. kegiatan dan Pak praktiknya prakteknya keluarga ya Pak? Soalnya jauh dari keluarga, nggak selalu Bu, nggak selalu ya makanya yang single pun boleh ikut silakan. Baik, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, saya dulu kuliah psikologi itu belajar masalah psikologi anak. Ada buku teks pedas tebel banget itu di awal bukunya itu ada tulisan in every child who is born there is a new hope for human kind. Dalam diri tiap anak yang baru lahir ada harapan baru buat umat manusia. Jadi apa ibu? Ya, Anak-anak kita terlalu berharga, terlalu berharga untuk tidak kita seriusi dalam mendidik mereka. Karena siapa tahu mereka akan jadi orang-orang yang akan mengubah hidup orang banyak. Jadi ada masa depan baru bagi umat manusia. Siapa tahu menjadi presiden mungkin, menjadi ilmuwan yang berpengaruh, jadi seorang ulama mungkin sebab ya, Mbak jangan sampai disia-siakan ini terlalu berharga untuk kita apa ya tanpa kita belajar benar-benar untuk bagaimana mendidik mereka itu jangan sampai mereka terlalu berharga terima kasih apa ya bu informasi selanjutnya silahkan anda, anda bisa hubungi pak areva nanti slide nya ini juga akan saya share pada anda uh, Oke, okay, saya share sekarang aja, mungkin saja ya. Jadi ya, anda bisa download bagi yang mau download. Certified Happy Parenting Technician. Silakan nanti, ya ini ada download di bagian uh, files. Jadi di, di di layar anda ini ada ada Tombol dan judulnya Files ini lagi saya upload. Nanti anda tinggal download di situ eh, apa namanya, materi saya ini. Okay? Atau kalau anda sempat, anda bisa minta Pak Reva. nomornya Pak Reva juga akan ada di situ. Ya, filenya udah masuk apa ya Bu? Silahkan kalau anda eh, kalau anda mau download silahkan. Dan nomornya Pak Reva, eh, Pak Reva monitor kah? Boleh tuliskan nomornya Pak Reva? Tantau saya yang tuliskan. Oh ya, di rekaman ini akan, juga akan diserah oleh Pak Reva, Pak Ibu. Nanti Pak Reva, saya tuliskan nomor HP-nya, nomor ya, Ibu Nanti akan di mungkin linknya Supaya Anda bisa lihat-lihat lagi Atau Anda share ke orang lain Untuk link-linknya Kalau Anda punya komunitas Bapak-Ibu yang mungkin suka dengan parenting Silahkan dukung Pak Reva Kita ada program afiliasi affiliate gitu Di kita bisa bekerja sama ya. Tadi siang saya ngumpul dengan Bu Elie sudah kita sedang berjalan Untuk bekerja sama dengan beliau Jadi silahkan kalau Anda punya komunitas yang mungkin mereka butuh, perlu, senang dengan ilmu berhentik, silahkan Anda hubungi Mbak Reva, kita bisa ngumpul-ngumpul nanti untuk sama. Terima kasih, Aba-Ibu. Semoga bermanfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.